Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, guys! Pagi ini saya mendapatkan tempat ya untuk berkunjung ke Kelenteng, ya, namanya Kelenteng Chandra Nadi. Soal gate keong, yaitu Kelenteng yang berada di pinggiran Sungai Musi, Palembang, bagi yang belum tahu dan ingin tahu bisa berkunjung. Namun, harus kita izin dulu, nggak bisa langsung. Ya, guys, yuk, mari kita lihat ke dalamnya. yuk! Kelenteng ini adalah kelenteng Kanodo atau Tridarmacan Ranadi Soe Goet Kiang yang sudah ada sejak tahun 1773. Kelenteng ini dibangun pada masa Kesultanan Darussalam Palembang saat zaman penjajahan Belanda. Kelenteng ini berada di Kecamatan 10 Ulu merupakan yang tertua di Palembang. Dari sisi dermaga Pasar Nambasilir kita bisa langsung melihat bangunan berwarna merah menyala di tepian Sungai Musi dari seberang. Kelenteng Chandra Nadi ini digunakan dari tiga agama untuk berdoa. Ketiga agama dan kepercayaan yang diakomodasi di kelenteng ini adalah Buddha, Tao, dan Konghucu. Beberapa altar di dalam kelenteng ini yaitu altar Dewi Makopo atau Altar Laut juga dikenal sebagai iblis dan Dewi yang memerintahkan iblis ada juga Altar Buddha Siddhartha Buddha Gautama Altar Bodhisitva yaitu Buddha masa depan Altar Dewi Kanti penjaga Dharma Altar Dewi Pausen Tate atau Dewi Uang dan Perawatan Berikut juga ada altar Dewi Chin Huanian Nian atau Dewi Mekkun, altar Jamlo On Raja Neraka dan altar Dewa Toa Pakun berbentuk harimau. Dan di belakang menara terdapat sebuah altar dengan koleksi berbagai patung yang dipercayakan oleh masyarakat dan altar Jus Hinkon penjaga kota Palembang yang diyakini beragama Islam ada beberapa meja di depan pintu masuk yang mana meja tersebut adalah tempat ibadah dewa pertama atau kedudukan yang paling tinggi di dalam ada 12 meja dan setiap meja dewa yang berbeda. Untuk beribadah ada runutannya dari yang paling tinggi dulu kemudian baru dewa yang lain. Sementara di bagian belakang renteng terdapat satu altar yang berisi kumpulan berbagai patung titipan umat. Kelenteng Chandra Nadi berperan penting dalam berbagai upacara keagamaan masyarakat Tionghoa. Selama Kapitan masih memegang kendali, semua upacara hari besar, termasuk tahun baru Imlek, diadakan di kuil Chandra Nadi ini, diikuti dengan kuil di Pulau Kemarung di Sungai Musi. Bahkan tradisi itu mulai dilakukan dan diteruskan hingga sekarang. Masyarakat Tionghoa penganut Buddha, Tao dan Penghucu terutama yang mempunyai leluhur di Palembang, selalu merayakan Imlek di Chandra Nadi ini dan dilanjutkan ke Pulau Kemeru. Menurut cerita zaman dahulu, keberadaan kelenteng Canda Nadi ini pernah dibom pada saat masa Jepang. Buat pesawat Jepang penuh mencoba mengambung kelenteng ini. Itu karena dianggap sebagai basis gerakan bawah tanah masyarakat Tionghoa. Namun, tidak ada bom yang nyasar dan mengenai sasaran. Kelenteng canaan tadi ini tetap terbuka bagi setiap umatnya untuk beribadah. Sayangnya, jalan masuk ke kelenteng ini melalui pasar tradisional yang unuh dan macet, sehingga turis akan kesulitan untuk mendatangi kelenteng ini. Tradisi setiap tahunnya yang dilakukan oleh masyarakat Tionghoa ini yaitu berupa ritual pembersihan patung yang mana mereka mencuci seluruh patung yang ada di dalam kunteng Hal ini dilakukan sebagai bentuk penghargaan terhadap Dewa dewi yang turun dari langit ya, Jadi kita tahu ya, Lokasinya berada di uh, Pasar 10, ilir. 10, ilir, ya? 10. 10 Ulu dulu ya di depan sana pesisir dari Sungai Musi ya. Jadi ada lestari budaya yang perlu kita ketahui saat ini. Di dalam kelenteng ini selain menjadi tempat peribadatan juga bisa menjadi sarana untuk menampilkan pertunjukan kesenian khas Tionghoa seperti Barongsai dan selain itu juga para pengunjung bisa melihat berbagai macam adat upacara ritual di kelenteng khas Tionghoa ini.